Ini PU-nya langsung mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Nah, tanahnya udah full cut and peel. Sudah ada bangunan uh, unit. Contoh tiga, renase, turap, udah clear semua. Dekat dengan kawasan pabrik, pas samping GSI Cimangkok. Nah ini bentuk uh, sepen ya. Nah ini yang ada bangunan putih itu pabrik GSI Cimangkok nah yang sebelah kiri yang ada pabrik juga itu PTG Pratama Industri JX nah, ini titik koordinat yang saya tawarkan Nah ini jalan ke jawa provinsi itu, patukan desa Cimangkok, satu kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat bertemu lagi di channel kami ya Restu Property Pada sore kali ini saya akan menawarkan Sebidang tanah Peruntukan perumahan Dengan luas 25.000 meter Atau 2,5 hektar, Lengkap izin Dijual beserta PT-nya, dalam artian tinggal RUPS market, untuk bidikan pasarnya kita dekat dengan kawasan pabrik GSI Cimangkok dengan eh, PT Pratama Industri (JX), yang menampung karyawan dua pabrik tersebut hampir mencapai 35 ribu orang. Ini tanah udah cut and peel pool, sudah berdiri rumah contoh 3 unit baru 70% Denase sudah beres turap Jembatan TPT sudah selesai semua Tinggal dibangun aja Ini aksesnya dari jalan profesi cuma 1 kilo Lokasi eh, Cimangkok, Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat bagi Anda yang ingin berinvestasi atau membangun satu perusahaan di bidang perumahan Insya Allah lokasi yang saya tawarkan sangat menjanjikan Apalagi konsumennya sudah siap dari pihak pabrik Cukup sekian info dari saya Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore